halo guys, kali ini saya mau ikutan challenge nya Jemima semoga berhasil, bismillah dan izinkan aku memeluk diri cari kan meluk dan drunk, izinkan aku dan izinkan aku dan izinkan izin. I'm mm -hmm. ilmu kali ini chai ya. dan tiada da the give challenge dan is inna ku mama looked at Dan izinkan aku memeluk dirimu Sekali ini saja Untuk ucapkan selamat tinggal untuk selamanya One, two. Dan izinkan aku memeluk dirimu Duh! Senang, sekali lagi sahaja. ucapkan selamat tinggal untuk keselamatan. Mungkin dia akan menyelesaikan ibadah, yakin untuk sekejap sahaja, Jadi my challenge, go. Izin go <laughs> <laughs> <coughs> Dan oh, izinkan aku. Sekali. Dah dah tak sampai dah tak sabar tu. Ho, izinkan aku memeluk dirimu sekali ini saja. Ucapkan selamat tinggal untuk selamanya dan biarkan rasa ini bahagia untuk sekejap saja. Ah, uh, oke okay. <laughs> <coughs> Testing, testing, feeling sendiri. Take one million. Dan izinkan aku memeluk dirimu kali ini saja. Naik. Dan izinkan aku memeluk dirimu sekali ini saja. Naik. Dan izinkan aku memeluk dirimu sekali ini saja. Naik. Dan Kejap saja.